Kau bilang Tuhan sangat dekat Kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat Kau bilang Kau bilang, sangat dekat Kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat Nah ini ya video ini potongan video ya potongan video entah ini kapan waktunya dan dalam acara apa ini viral potongan video ini ya ya belum tahu kelanjutannya tapi kalau melihat tadi Pak Ganjar bilang Tuhan engkau sangat dekat engkau engkau katakan Tuhan itu sangat dekat tapi dipanggil pakai pengeras suara. Ini kalau di, di, dipahami oleh orang awam, selama ini kan pengeras suara identik dengan azan, ya, azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Hmm. Apakah itu yang dimaksud oleh Pak Ganjar? Kalau yang dimaksud Pak Ganjar di sini, bahwa oh, terkait pakai pengeras suara ini adalah azan. Ya, ajannya untuk memanggil Allah uh, pada saat masuk waktu sholat ini tidak tepat. Karena sungguh ajan itu dikumandangkan untuk mengingatkan kepada umat Islam yang ada di sekitar wilayah uh, masjid yang terjangkau oleh suara terkait masuknya waktu sholat. Jadi kalau ini yang dimaksud Pak Ganjar adalah azan Maka tentunya azan itu bukan untuk memanggil Allah Bukan Ya Tetapi untuk mengingatkan Ya Mengingatkan dan mengajak kepada umat, umat muslim Untuk segera Melaksanakan persiapan, melaksanakan sholat Mengajak ya kalau itu maksud maksud daripada Pak Ganjar mudah-mudahan ini ada klarifikasi dari Pak Ganjar terkait video viral ini uh, maksud uh, Pak Ganjar itu apa ya terkait masalah pengeras suara uh, Tuhan sangat dekat kenapa masih panggil dipanggil pengeras suara ya, yang mana itu eh, contohnya apakah azan atau ada hal yang lain. Atau mungkin berdoa. Kalau berdoa kan bukan memanggil Allah juga. Bukan. Emang bukan berdoa. Tapi di sini juga belum jelas ya. Ini. Eh, beliau Pak Ganjar ini. Menyinggung yang umat muslim. Apa yang non muslim. Belum tahu juga. Ya mudah-mudahan ada klarifikasi kawannya. Eh, apa. apa eh, maksud dan tujuan. Uh, daripada yang disampaikan Pak Ganjar ini nah saya secara pribadi tetap mendoakan Pak Ganjar semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal ya sekali lagi kalau ini yang dimaksud adalah azan maka itu tidak tepat ya karena azan bukan untuk memanggil Tuhan bukan memanggil Allah tetapi ya sebagai pertanda masuknya waktu sholat ya mengingatkan untuk umat muslim bagian videonya kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mereka engkari harga mati